Halo sobat akademisi, jumpa lagi bersama saya Petrus Lende. Pada materi kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai metode litwol. Apa sih konsep dari metode litwol? Lalu bagaimana manfaat terhadap perpustakaan? Bagaimana manfaat terhadap pustakawan? Dan bagaimana manfaat litwol terhadap pemustaka? Nah. Sobat Akademisi, kali ini kita akan belajar bersama yang pertama itu mengenai konsep likwal. Nah, konsep likwal itu sendiri ini adalah salah satu metode pengukuran yang biasa digunakan oleh perpustakaan untuk mengukur tingkat kualitas layanan di perpustakaan terhadap persepsi dari pemustaka. Sederhananya di sini bahwa lipqual itu sendiri terdiri dari dua hal yang pertama itu adalah mengenai kekuatan dan kelemahan artinya apa? pengukuran lipqual ini sebenarnya untuk mengukur tingkat apa yang menjadi uh, kelemahan dari sebuah layanan dan apa yang menjadi kekuatan atau yang sudah baik agar layanan perpustakaan itu lebih eh, ditingkatkan lagi untuk layanan-layanan uh, yang pemustaka berikutnya layanan ini sebenarnya ditawarkan kepada masyarakat perpustakaan oleh asosiasi riset perpustakaan atau association of research library Nah, sebenarnya pada intinya bahwa program LIBQOL ini adalah salah satu survei yang berbasis pada pemustaka artinya apa? Untuk bisa menjalankan Survei ini atau menjalankan Lipgo ini tentunya Kita meminta Pendapat atau persepsi Dari pemustaka Sebagaimana bahwa Pemustaka yang menerima Layanan layanan di Perpustakaan Baik itu per, perpustakaan perguruan Tinggi maupun perpustakaan Perpustakaan khusus lainnya Nah yang berikut, saya mengutip salah satu pendapat ya, menurut Hernon dan Kalper, lipol itu mengandung instrumen menjadi sesuatu yang fleksibel dan menjadi salah satu sarana bagi pustakawan untuk mendengarkan keluhan atau mendengarkan dari e, persepsi dari pemustaka nah, lipqual itu sendiri ini sudah berkembang di e, secara internasional e, di berbagai lembaga, yang pertama itu adalah Afrika, Asia, Australia dan Eropa nah, terus untuk apa saya e, belajar mengenai lipqual ini, nah sebagai perpustakaan ya apa sih sebenarnya manfaat dari bibliukan eh, untuk perpustakaan pertama itu apalah untuk menilai layanan perpustakaan sejauh mana tingkat kualitas layanan yang sudah diterima oleh pemustaka lalu di sisi lain juga membandingkan kinerja dengan perpustakaan lain artinya eh, seperti apa eh, tingkat eh, layanan dan kualitasnya perpustakaan A dan perpustakaan B selain itu juga untuk memperbaiki sebuah akses online melalui perpustakaan ini berbagai artikel penelitian apalagi dengan masa pandemi ini menurut saya bahwa LitQual ini sangat cocok diterapkan di masa pandemi COVID-19. Kenapa? Karena, Karena LitQual ini adalah uh, metode pengukuran kekinian. Nah, dengan adanya pandemi ini juga banyak hal yang berubah. Nah, bisa diterapkan di, di perpustakaan untuk mengukur bagaimana sih kesiapan kualitas layanannya terhadap perpustakaan saat di masa pandemi. lalu misi selain juga mengembangkan layanan perpustakaan yang unggul. nah dengan adanya pengukuran lipqual ini membantu perpustakaan untuk mengembangkan lebih terkait dengan perpustakaan layan-layannya menjadi keunggulan dalam sebuah perpustakaan yang berikut manfaat lipqual untuk pustakawan. Yang pertama itu adalah menjadi prioritas permasalahan yang ada di perpustakaan. Artinya apa? Melalui ritual yang metode penguculan yang diberikan kepada pemustaka dengan penilaian pemusdaka maka akan ber, akan ada beberapa masalah-masalah yang muncul melalui sesuai tadi. Maka itulah menjadi prioritas oleh perpustakawan dalam menindaklanjuti akan persoalan-persoalan yang terjadi. Di sisi lain juga memperoleh gambaran tingkat kualitas layanannya diterima oleh perpustakaan. Selain itu, sebagai pustakawan itu juga menghasilkan bukti kajian dari sebuah survei yang dilakukan melalui metode litkori tadi. Dan di sisi lain juga adalah hasil dari penelitian litkori itu dapat menjadi rujukan untuk mencapai visi misi perpustakaan misalnya di nah, perpustakaan perguruan tinggi maka per, perguruan tinggi 3 itu menjadi meningkat atau akan baik di tengah masyarakat atau cara perpustaka melalui layanan perpustakaan juga. jadi perpustakaan melalui sumber daya masyarakat pustakawan dan yang berikut adalah memberikan masukan bagi pustakawan nah ini menjadi input bagi pustakawan pustakawan untuk mengembangkan layanan yang lebih diminati oleh eh, pemusaka dan selain itu juga lebih efektif lagi di masa pandemi ini sangat penting seorang pustakawan pun untuk bergerak atau bertransformasi dari layanan offline ke layanan online dengan ya, tentunya menyediakan berbagai macam produk-produk di -produk perpustakaan. terakhir itu adalah manfaat digital juga bagi pemusakah. Nah, dengan dilibatkan dalam sebuah survei dan melalui pengukuran di tadi maka pemustaka diberikan kesempatan untuk memberitahukan layanan perpustakaan yang perlu diperbaiki atau layanan-layanan mana yang perlu diperbaiki secara cepat apakah uh, layanan selama ini sudah baik atau tidak Maka melalui perpustakaan dan perpustakaan itu apa? menitakan nah, nah, untuk makan-makan uh, kelayanan yang lebih baik dan, selain itu juga pemustaka akan merasa dihargai atau diapresiasi kenapa? karena mereka ikut terlibat dalam menilai sebuah perpustakaan ikut terlibat dalam mengembangkan sebuah perpustakaan jadi mereka tidak uh, se berjalan sendiri, tetapi dengan survei yang melibatkan pemuakka, maka mereka merasa lebih nyaman di perpustakaan. Nah, selain itu, jika beberapa uh, materi uh, yang sebenarnya saya bahas di awal tadi, jika masih ada yang dirasa perlu untuk dipelajari, maka ini saya sertakan beberapa referensi-referensi. Dalam uh, pembahasan kita pada materi ini Dan silakan uh, bisa dibaca atau di manapun uh, Dimanapun uh, berada Materi berikutnya itu adalah Terima kasih